Gue dengar di rumah Nampak Iya, iya, iya Iya, jujur, Baw, arah kemana dia? Kemana dia? ke sini, ke sini, sini. Yang mana? Siapa yang ke sini? Masih menanggara Masih menanggara Masih menanggara Masih menanggara Apa isinya? Apa bungkusan apa yang suruh taruh? Tidak, aku tengok-tengok lah. -tengok, iya, aku naruh okay. apa batu bata, batu ya. atau apa? Iya, bungkus apa? Plastik? Aku tengok, ambil telur. Kan? Iya, nah, yang kau taruh nah, di situ, lempar ya? Iya. Bungkusan temuk. apa? Plastik, botol atau apa? Botol rokok. Botol rokok. Aku tengok apa? Nah, Oke, okay, ya. Tapi tidak aku tengok. Dalam plastik kan? Ya, ya kan. Sudah. Kau lempar benda ini. Mana? Mana? Ini yang kau lempar. Iya, ke sini. Ambil. Ab, ini nah. jongkok kau. Udah tuh nah. ya. Yang Tidak tahu ya. isinya Ini yang hasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga memiliki dan menguasai seorang bukti apotika jenis pil ekstasi sebanyak 28 puluh butir di e, kecamatan Saluang. enggak loh enggak loh di koko deh siapa enggak main bro. Pada ini, sini, saksikan nah, Ini barangnya, Pak RT Sudah? Codoh prostamol, Pak Nah, contohnya, Pak RT <laughs> Untuk kepastiannya kita lakukan pengusian iya. barang ini, Pak Silahkan Kita dibuat jalan bahwa ini ada Sambil telur bisa, kan? <tuh>. Iya, ada masalah, tuh Nomor ini bisa, aku nanti, aku tadi, kata Nomor ini bisa, aku nanti, aku nanti, Iya, ya, ada Apa ada. lain. ada Semuanya kalian saya bawa: lima belas, tiga belas, empat belas, Waktu. Abdal lagi di situ udah karena dari pertama dia udah gelisah tuh. Hm? Di situ. Berapa bungkus kebuang selain ini, ini tadi? ada ya, Berapa butir semuanya sap? Mau lurus mau belok-belok? satu, tadi Jumlahnya tadi berapa? 31 31, ada kau jual ada Belum ada? Kemarin jumlahnya berapa semuanya yang pertama terima? 32 Pak 32, satu udah kau jual kau pakai? Kau pakai? Tidak, kawan maki Siapa? Kawanmu yang kau kasih? Ini Pak Kapan kau terima kau kasih sama kapan kau terima? usah kau dulu, saya tanya mu. Kapan kau dikasih sama dia? Satu butir tahu, bukan setiap pak. Separuh ya, kan. kapan malam tadi, apa siang pagi tadi? Sore kemarin, oke, betul, sah. Sore kemarin, kasih okay. dia setengah. Dia minta setengah lagi, Makan. kau pakai Kau pakai apa? Kepala, apa siapa? Parfum, ada, Makan Makan itu ada, ketika berdua, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, Dari mana barang pakai, pakai, pakai, pakai, dari mana barang kau, kau? kau kau ngicip ya, kemarin pak? iya dari mana? aku tanya dari mana? baru pak? siapa? si Haap si... namanya pak? Haap? bagus barangnya pak? nggak tahu, Pak. itu katanya tolong bisa berapa katanya? coba mengapa dulu katanya? jual? bawa aja ntar. coba itu maksudnya gini bahasa coba mengapa dulu maksudnya itu apa bahasa? kau jual kan? dulu aja iya, terus mengemban katanya? ah gitu, gencar lah sembahsanya. Tepatannya sudah jelas bahasanya Tapi belum pernah kau coba nih Yang mereknya gitu belum. belum pernah kau coba sudah tahu Tidak, Tidak, tahu, Tidak, Tidak, tahu. Naik mobil kanting tuh bang? Ehehe, emang lah ya, luar biasa. Ah, bawa aja ke kantor, abang.